ini, buat ini ya. nak ya, ya, ya, nah, kan, nah, di nah. rumah ada nggak tuh langsung Arah, langsung digosok ngiler terus langsung mangan ngiler. sampai kalu kowe kandang. Enggak itu Mari isi itu. jarang enggak, anak milih, yang Ini kenapa ini? nda ya, ya, pmk ini, ini, mulut dikabang. dan kuku apa paling ketawa-wajari. Masari. nyemplas pesawat nyemprot Ditangkap Kadang duduk pesawat tuh salah sangka, kau harus semenan nang kameran kau Jangan kita. ya Iki pakai nol sehari, ya, pakai nol diombenan nih, keren ya. diombenan, kita petok-petok. Pape. Macam apa? Inten-inten nggak nggak mau gini. Nggak jual itu, itu Itulah, Tapi, dengan ya, tahu, itu lah ya. Ya, Ke kabar aja ya tapi ini Jadi itu minum lagi Para mau ini. di Ayah enggak gitu lah ya.